di kabar pertama, persahabat kita awali dengan tentunya kabar karya dari Lesti Kejora, persahabat yang kita lihat nih dari L2W Alhamdulillah, persahabat untuk lagu Lentera Official musik Video sudah 12,9 juta viewers mendekati 13 juta viewers tinggal dikit lagi nih persahabat ya semangat untuk warga Konoha terus streaming lagu-lagu Bunda Lesti mudah-mudahan Bunda Lesti tetap berkarya dan memberikan karya terbaik pastinya. Dan untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ya cedukan vitamin sebelumnya kita dapatkan dari Papa B yang mengunggah video Abang L lagi bongkar dompetnya Papa Bilar. Aduh masya Allah banget ya. Abang L memang selalu bikin kita bahagia. Apalagi kita lihat juga postingan Papa Bilar selanjutnya yang memposting foto baby L prasabat, ya yang lagi ngobok-obok minuman. Kata Papa Bilar, Hus diam dulu, Fatih mau ngecil dulu sambil obok-obok minuman, Masya Allah ini kece banget di persahabat dia. Makin hari makin menggemaskan komentar pun persahabat dia banyak diberikan. Di antaranya dari akun, Mama Leslar mengatakan, Masya Allah Alhamdulillah tuh hidung mancung, jadi kacamatanya kagak kepleset jatuh, Masya Allah. Ada juga bersahabat dia ya, tanggapan lain dari akun Instagram Rina Ajoko mengatakan Bagus anak ini dibiarkan mandiri dan bebas berekspresi Mau kotor-kotoran ayo aja katanya tuh Masya Allah Ini keren banget bersahabat ya Kebahagiaan Memang tentunya kita dapatkan hari ini Apalagi di malam minggu kita langsung disuguhkan Vitamin yang sangat benar-benar bahagia malam hari ini Papa Bilar baru saja memposting foto bertiga di feed pribadinya Masya Allah, ini yang diinginkan oleh kita semuanya: foto bertiga, foto barang di tepi pantai. Masya Allah, kebahagiaan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan, Leslar Family selalu bahagia. Ini mah vitamin yang sangat-sangat bahagia. Tahan, tintinya doa terbaik selalu kita berikan ya untuk Leslar Family kita lihat juga persahabat banyak komentar yang diberikan juga diantaranya dari akun dunia leslar mengatakan estetik sekali fotonya agemas ah masya Allah bahagia ya yes, tentunya kalian bertiga amin ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Lesti Al-Fatih Skor mengatakan, "Masya Allah, bahagia selalu ya kalian keluarga kecil Leslar Amin. Ada juga tanggapan dari positif Al-Fatih: 'Masya Allah, Allah, akhirnya doa saya terkabul, apa buat keluarga Lesdiani dan Muhammad Rizki Bilar Samawa langgeng til jannah Amin.' Allahumma Amin." Masya begitu banyak doa yang diberikan untuk Leslar Family Kita bangga, kita bahagia sekali persahabat ya Malam minggu, vitamin overdosis pun kita dapatkan langsung dari Rizky Villar, Lesti dan BPL Kita selalu menantikan, selalu menunggu kabar baik dan kejutan bahagia dari idola kesayangan kita Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan gambar menarik dan bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.